serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat Lesla dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada kabar terbaru soal Rizky Wilar dan Lesik Kejora para sahabat ya Tentu kita lihat keunggahan pertama ini ada sebuah postingan dari Gede Lesik Kejora yang mengunggah sebuah postingan foto bersama calon suami tercinta Rizky Bilar di momen lamaran tentunya di hari Minggu kemarin persahabat yang luar biasa Alhamdulillah persahabat ya akhirnya Lesti dan Rizky Bilar resmi tunangan dan siap menggelar acara pernikahan dalam postingan tersebut juga Dedek Lesti menuliskan sebuah kalimat caption disitu dikatakan Alhamdulillah semua berjalan lancar luar biasa persahabat, ya Alhamdulillah tentunya acara lamaran les dan bilar berjalan dengan lancar sampai acara selesai dalam musimnya tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans salah satunya ada komentar dari akun Instagram Lenslat ob mengatakan dalam kolom komentar berawal memandangmu dan berakhir melamarmu. Tentunya selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram Hapirat Kota Sultan Justru mengatakan bahagia selalu kesayangan Luar biasa ya ya Dari memandangmu tentunya sampai melarmarmu Tentunya itulah filosofi percintaan dari Lesti dan Rizky Bila luar biasa warah sahabat ya, yang terbaik Mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya Persahabat yang kita tunggu-tunggu akhirnya Persahabat ya muncul juga nih di acara pagi-pagi Ambiar. Tentunya Kak Nova dan Adik Sky ada dalam acara tersebut Persahabat ya. Tentunya di sini kita lihat bahwa Kak Nova menyampaikan Rizky bilang dari tahun lalu menyuruh Kak Nova untuk pulang Persahabat ya. Mau dikenalin dan tentunya udah serius sama Lesti Kejora Wow, gentle banget, persahabat ya Rizky Bilar di tahun lalu sudah menyuruh Nova untuk pulang ke Jakarta, ke Indonesia Untuk dikenalin langsung dengan dedek Lesti Kejora Aduh, luar biasa, persahabat ya Tentunya ini membuktikan bahwa Rizky Bilar memang serius Dan tentunya sangat cinta serta sayang yang tulus, persahabat ya Kepada dedek Lesti Kejora Postingan tersebut tentunya telah di repost kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Anda, ke ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Dari tahun lalu nyuruh Kak Nova pulang mau dikenalin dan udah serius sama Dedek Lesti, gentle banget sih kakak, luar biasa persahabat ya, memang tentunya kakak Bilar luar biasa gentleman. Tentunya langsung juga ngomong kepada Ayah kejora untuk meminta restu persahabat ya Luar biasa doakan yang terbaik untuk lesti kejora dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya ada momen spesial banget ya Tentunya ini adalah postingan momen spesial ketika Adi Sky menyampaikan Tentunya kriteria dari Dedek Lesti sudah masuk ke kriteria dari Rizky Bilar, Pak Sahabat ya. Tentunya luar biasa, mudah-mudahan, untuk rangkaian acara agar serta resepsi nanti dilancarkan, Pak Sahabat ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Pak Sahabat ya, kita lihat ada bocoran, Pak Sahabat ya, dari King Nasar. Yang mohon tentunya bocoran tanggal pernikahan, bahwa akan diadakan tanggal 24 Juli. Ini ada sebuah komentar dari Syifa Fatima 0684. Disitu mengatakan Om Nasar bocor sahabat ya. Tentunya bocor tanggal pernikahan Lesti dan Rizki Bilar bahwa akan diadakan di tanggal 24 Juli. Aduh luar biasa persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan rangkaian acaranya dilancarkan amin ya robbal alamin kita juga mendapatkan bocoran juga persahabat ya bahwa tentunya Kanova juga menyampaikan bahwa pulang ke Jepang itu sekitar tiga bulan persahabat ya tentunya di Indonesia atau tiga bulan Siap untuk muncul lagi ke Jepang Antara tentunya acara dilaksanakan bulan Juli Para sahabat ya doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan spesial bahagia langsung dari Lesbi dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar berbahagia dan kabar terbaru soal Leslie dan Bilar selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.